Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paguyuban Alumni Al-Ajar Mesir Jawa Barat Atau disingkat PAMJABAR Adalah sebuah organisasi alumni Al-Ajar Mesir Yang beranggotakan warga Jawa Barat yang pernah tinggal di Mesir Didirikan pada 30 Juli 2012 PAMJABAR aktif di berbagai bidang Yang berdasarkan cara pandang wasatia Islam Atau memiliki pemikiran dan sikap modern Pam Jabar resmi berdiri sembilan tahun silam di bawah naungan organisasi Internasional Alumni Al Azhar Mesir Indonesia yang saat ini dipimpin oleh tuan guru bajang Dr Muhammad Jainul Maji MA. Saat ini Pam Jabar tersebar di seluruh kota dan kabupaten se Jawa Barat dengan peran mayoritas adalah para pemimpin pondok santri, pejabat negara, guru, dosen, pengusaha dan lain-lain. Paguyuban Alumni al Azhar Mesir Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Kiai Haji Yangdian Sofian Badrujaman LC yang beranggotakan sekitar 1.300 anggota yang tersebar di seluruh pelosok kota dan kabupaten se Jawa barat yang mana rata-rata 30% adalah pimpinan dan pengasuh yayasan pendidikan, 42% tenaga pengajar dan dosen, 20% pengusaha dan direktur perusahaan 8% merupakan pejabat negara, guru besar, dekan fakultas, dan lain-lain. Pam Jabar memiliki sejumlah program unggulan, yaitu Kopsda IPAM, yaitu program kajian rutin dalam membangun moderasi Islam, Al Ajar Islamic Center yang membangun pusat kajian literasi, ekonomi, pikir yang sesuai visi dan misi Al Ajar. Beasiswa al aja membangun mitra kerjasama dengan instansi pemerintahan dan lembaga sosial untuk beasiswa S1 ke Timur Tengah. Pam Expo merupakan pameran UMKM yang diciptakan guna membangun ekosistem usaha kecil khususnya di pondok pesantren. One Hafid One Village mengadakan program tahfidz untuk pengurus DKM di setiap desa dan kelurahan. Pelatihan Bahasa Arab Program pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas SDM dalam bidang Bahasa Arab Trading Company membuka kantor perdagangan di Mesir untuk kebutuhan ekspor dan impor. Selain itu, PAMJABAR juga efektif membangun bisnis community Sesama para alumni alajar dan masyarakat luas Dalam harla yang ke-9, Jabar menggelar Silaturahim Akbar dengan mengusung tema Optimalisasi peran alumni alajar Mesir membangun bangsa dan daerah dengan tagline "Pam Jabat Jabat Modera: Juara Lahir batin.